Oke okay guys, baik lagi channel gue Chrisu kita channel GSL guys, gue selalu guys berusaha untuk requestan kalian tuh semua langsung gue react guys dalam sehari ini juga guys, ya Bismillah kan guys, Bismillah guys. Ini Girls Generation judulnya Sign di Fantasia in Soul Oke okay guys, kita akan react ya guys, sebelum kita mulai kita dulu guys, cepat. let's go guys, jangan malu-malu dan ragu-ragu guys kita langsung dek aja Girls Generation atau SNSD yang judulnya Sign, mereka live di Soul guys ya uh, fantasia. fantasia Fantasia in Soul, langsung aja guys, cap lo! woi, buset! waduh, sound bassnya, bass ada kayak suara-suara ber, ber. Oh, iya, gokil oke okay terus musik-musik SNSD itu emang asik banget ya, maksudnya dengan visual-visual mereka kayak gitu tuh match banget guys itu musiknya jenius juga nih, orang produser ya guys oke okay. oh soundnya mm. ini Suyang ya makeupnya beda lagi oke okay. tuh guys, liat visual-visual mereka tuh emang bahaya guys ya ngeri sih Gue berusaha juga menghafal para membernya sih guys oke okay, Sony juga enak Waduh, empani pusing gak sih lo? Oh, dia juga sering gunain brush action ya. Ini aku sih nih, guys. <laughs> dia tenang banget, parah. Oke, okay. wow, oke, okay. oke, okay, lebih, lebih legato ya. enak banget enak banget sial nih ya. oh balik lagi musik musik seksinya itu guys oh kena banget sih ada yang rendah lagi sial keren banget ya aransemen vokal aransemennya guys ya untuk SNSD gila juga ya machi ay. sedikit ngobrol gitu oh Gokil okay. Gila ya, SNSD serius guys visualnya ngeri guys Parah loh Oh dapat banget seksi Oh nice, matanya itu guys Matanya itu guys Taeyeon Taeyeon Oh di filter ya Wow ini gue juga suka deh, ini kan nuansa minor masuk ke mayor ya banyak yang terselubung sih guys, di musik-musik SM nih guys nih ya oke, okay, masuk ke sini <tunağlugasana> itu Xiaoyun nih aduh, itu bagus banget tuh, berhasil di belakang Gila empat ini mantap banget sih om. Gila mereka tuh pintar banget ya mainin uh, atapan-atapan itu guys. Itu gila sih. Gue nggak tahu itu ada ada pelatihannya juga apa gak gue ngerti juga guys. Lihat nih yang ini nih. nih. Wow, oke, okay. wow. Teng. Oke okay, kemana? Oh. Half time guys. Oh, ada kayak sorokoi gitu loh. What? Oh. Stasi juga dibikin kayak robot gitu lagi sial keren. Wah nggak, sorry guys, ini gue harus ulang dari sini guys. Ini gue kill sih. Oke, Girls Generation. Ah, tetes. Asik. keren wah wow, empat di depan guys wow keren keren nailed it wow oke okay. harmoni juga bagus ya Oh ampun, ampun like dulu guys. Hmm, sih lagi. Tawa aja part itu enak ya. Dibikin dua part di sini guys. Gokil. Enak banget guys. Masuk ke sini. Tuh ngomongnya gua juga enak banget ulang lagi. Guys. Nih. Woo. Eh, eh eh ada empat nih kita ulang wow sekali lagi serius gue janji terakhir terakhir empat nih guys wow oke okay. ampun deh gue ngeliat kolong ngeliat snst guys sih semua visual tatapannya tajam banget tuh ke kamera benar tuh bersahabat banget guys ya enak banget dilihat mereka kalau masuk ke tv guys walaupun gue gak pernah ya amin kalau misalnya bisa ketemu tapi keren guys ini bicara beat bicara musik ini apik banget guys perubahan terarah dari minor chord ke major chord itu seksi banget menurut gue perpindahan guys the best emang guys oke guys sekian dulu deh gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan comment di video jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys coba